Yang jumpa Dan janganlah kamu meminta kepadanya sesuatu Bosku, dalam kami, Roh dan Yang ya Allahumma العزيز الحكيم وسبحان محمد رب ومحرر وقريبه النبي الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على طريقهم وسلم الناس wala'atamu gunna illa wa'antum muslimu Koro segeret kaum muslimin wakil matumullah Monggo kita samimaisi iman kita sarono ngatah ngatahkan amal sore ikan kita menjalankan sarono ikhlas ngamung nyewel maklah sakit Allah SWT wa ta'ala tidak akan lan iman bakal bakal angga tapi kan amalkan muspada dipinta akeh. Coba angkat ayat iki akan segoyo madun persiapan. Kalau bersiap mental, perlu tangi tidak akan ibadah siang ramadon gino kholqo islam ikan capek sekawan. Bulan ramadon ingin pulih kau salah tunggali pun agung lantek bah bercahup. Sadeng bercahup sampai kita mokar. Gotanriya mon eksyangi pun mula dipun pun. umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karsa liha kanthi ramadan warana wimana sopo wa Sopo wonge posono makan, jadi pun diman tuh ngapar Dari yang antara si pun kabehan mulai Ramadan ingin tidak akan ibadah sunat yang saklop itu pun mulai Ramadan karena ibu kata tidak akan ibadah wajib dari ibadah wajib karena dibun nilai ta kostine ma aspek lan tilamipun dipun nilai ibadah wa sel saum sami umat Muhammad malem qodhi tu istimewa mesti kita ngerojong acara-acara sakto yo yo lan ta tesulan ramadhon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Lahuhani man <tellan> la Wa Atasipun Lamun lamun kebagusan ngam ono in sacerunim ulama wa Supaya kafir bulan itu dan bulan Ramadhan. Lantaran Allah paling izin malang anak dan bumi. Tak perlu ngomong jadi wajib anak seni. Suara ribu tak bisa kita guni omongan kado kusol Ramadhan. Habis riwayat kafir sakinanas. Boros sebenarnya kaum muslimin mau dimakmurkan. Minal. Monggo ala ketika yang sangat penting, menurut dalam pesan bulan-bulan tahun ini, kita tidak akan selesai saat ini pun, selalu nama sholat, siang, sholat taraweh, tak aturan, remontan, ketahui sedekat. Dalam sedekat, ala ketika yang sangat penting bulan-bulan kaitan saya saat ini pun sedekat malah benar-benar benar